cuman ya, pas saya lewatin jembatan itu ada perasaan beda pak, hmm. ya, ada perasaan berat lah, ya, mau ada, lanjut atau tidak gitu ya, mau lanjut atau tidak cuman karena saya... assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, hari ini kita akan membawakan sebuah tanya jawab lagi atau sebuah cerita ya. Terusnya cerita mengenai kehidupan sehari-hari yang berhubungan dengan misteri nah kebenaran beberapa hari kemarin kita mendapat telepon dari beliau dan ingin menceritakan pengalaman beliau ketika sedang grab atau sedang ojek online, ojek online. Hmm. Oke uh, jadi cerita ini mungkin kita langsung saja tanpa basa-basi gimana Pak ceritanya waktu itu Ingat ceritanya, uh, ceritanya begini Pak, hmm? uh, pas jam satu malam, eh hmm? uh, masih online ya, itu saya dapat boot ya Pak, hmm. namanya GrabBoot ya, uh, di Bojong Sari Lama, uh, arah tujuan ke Lihat Cendiki ya, komplek ya, Pak ya arah Victor kalau dari sini Victor, Victor oh, ya. uh, kalau kita lurus uh, sebetulnya kalau kita lewat jalan pintas lebih cepat ya Pak itu dari Bojong lama itu uh, lewat parung pasan parung yeah. kenapa kok bisa lewat curup topik gitu Pak yeah. nah, itu karena mapnya mengarahkan ke situ tujuannya tujuan map itu biar lebih cepat yeah, lebih cepat potong kompas potong jalan iya yeah. nah, ternyata Uh, pasang ngikutin map, saya dapat arah ke namanya jembatan Yono, oh. jembatan Mas Yono, jembatan gantung. Hmm. Saya pernah dengar. Jembatan gantung itu, kalau nggak salah arahnya ya curug-curug juga pak, ya, uh, masuk ke curug topik itu tembus -tembus ya. Tembus-tembus ya, jauh ya dari kampung saya juga hmm, pak ya, Kuenan ya. Waktu itu nanti akan diarahkan ke sana ya? Iya. Diarahkan hmm. ke kemana itu ke Gria Cendikiya? Gria Cendikiya. cuma uh, pas saya ikutin map uh -huh. ternyata map itu kan uh, motor pak ya pakai motor maksud saya lebih cepat. Yeah. Iya. Gitu. Uh, dan setahu saya kalau saya tahu itu Gria Cendikiya itu uh, apa namanya lebih cepat lewat Parung ya saya lewat patung pak lewat. Uh -huh. Pasar lah ya, ya. ke kanan ternyata saya itu ngikutin map, cuk topik, ke kiri, tembus, disitu tempatnya serem pak, ternyata pak, saya mau mundur tanggung ya maksudnya, memang ya. saya, saya di tengah-tengah, itu gak takut kan, itu gak takut makanan, makanan, apa bentuknya itu makanan? nasi goreng, oh nasi goreng, ya. nasi goreng. Oh. Oke, okay, dilanjut. Terus uh, ceritanya pas uh, sebelum saya nyebrang jembatan itu Pak Sarago hmm. sebalik atau sebalik arah atau dilanjutkan ya? Karena sepi ya. Karena jam satu itu udah sepi Pak. Cerita orang kampung situ sering ada juga hmm. Hmm. Yang membuat Anda ragu untuk ya. melanjutkan. Oh perjalanan. ini pas saya ingat banyak cerita jembatan Masjono ini ternyata benar pak jadi artinya hmm. banyak maksudnya Mas... ya alang-alang ya pohon-pohon gede ya terus itu kuburan pak oh masih masih ya, apa ya masih hutan ya masih hmm. tapi gelap, gelap di sana benar ya, pak hmm. paling ada lampu cuman cuman jembatan aja sedikit hmm nah itu bawahnya kali besar pak bebatuan kalau kita kecemplung hmm. pasti kita nah, uh, ya. wassalam lah ya. nah akhirnya pak saya singkat cerita nih karena saya tanggung mengelawatin jembatan itu semua arah balik itu tuh kayaknya berat pak akhirnya saya maju dah pak langsung niat niat ya pak ya, ya niat. Bismillah. Bismillah saya jalan bulan itu jembatan saya lewati saya ternyata kuburan Pak, samping sepi sekali gak sepi. Nah, ada motor yang... uh, itu sama sekali gak ada ya. orang satu malamnya mm -hmm. nah, saya ceritakan tadi kan uh, jarang orang berani lewat situ Pak ya. gak ada berani, maksudnya kalau udah malam oh, iya, dan iya. mistis pun banyak Pak saya cerita ke Teman-teman atau orang situnya asli, ya, itu bapak kok berani lewat situ tadi gitu. Dan dulu juga pernah orang bawa motor, itu apa namanya, uh, Disasari pak, dia tidur di kuburan sampai pagi. Oh, singkat cerita, katanya itu yang bawa cewek, uh, uh, cewek. Jadi maksudnya cewek itu. Uh, numpang. Oh. Turunnya di uh, penglihatan si orang itu. Mm -hmm. masa saya cerita ini saya dapat cerita pak. Dapat cerita ya. ya. Itu uh, rumah gitu Mbak. Di, uh, di kuburan, so, kuburan itu. Kuburan itu yang jembatan. Yang lewatin, yang lewatin jembatan itu kirinya kuburan. kuburan. Nah, itu pas bangun pagi-pagi kok di kuburan itu mm. uh, orang cowok itu. Makan itu di wilayah apa tadi masih itu curuk uh, curuk ya di daerah curuk hmm, ya curuk ya curuk ya, ya. Nah, ya nah itu kalau tembus tembus kan uh, bisa ke arah desa beneran bukan kalau ke kanan uh, ke Victor Victor kalau ke kiri arah Parung hmm. kalau kita nggak ambil pintas itu daerah Cidokom Cidokom, masih daerah sekitar wilayah nah, Parung, ya melewati Cidokom, kekiri ya. lagi arah ke BSD, uh, Pak uh, Victor ya, ya Victor, sepi daerah sepi, ya, ya terus, uh, hmm. singkat cerita nih nah, saya cerita pribadi saya sendiri, Pak ya, hmm. jadi uh, pas saya selepas nganter uh, makanan itu, hmm. udah sampai ke Tempatnya ya. ingat perumahan apa, Pak? Dilihat sendiri oh, oh, ya. Oh, anjir, ini pas saya lewatin jembatan itu ada perasaan beda, Pak. Hmm. Ada perasaan berat lah. Iya, oh, lanjut ada, atau tidak? Gitu ya, mau lanjut atau tidak? Cuman karena satu tugas ya. selanjutnya udah tugasnya harus selesai, tugasnya di Grab ya. ya. Setelah itu, santer saya sepulang, saya Pak udah pulang kan udah malam ya. ya Pak ya sepulang arah ke kampung saya ya Pak ya Desa Petunjurenan oh, Cidokom ya. ya Parung Cidokom Parung Cidokom ya. Cidokom ada ya. ya disitu saya eh, di tempat saya pun masih sepi Pak oh, banyak iya emang masih sepi di sana itu masih banyak diara Cidokom bambu pokoknya waktu itu kira-kira eh, tahun kira-kira uh, dua tahun yang lalu lah pak, itu masih sepi. Masih nah, sepi ya. Beli sekarang mendatang ya. ya banyak komplek ya, ya, sekarang ya, ya. ya. Nah akhirnya saya ngelawatin pohon bambu, saya pulang, saya ketuk pintu, uh, ketuk pintu istri keluar. Hm itu sampai rumah ya Atau setelah. Rumah. Wow. Waktu melewati pohon bambu itu ada perasaan apa pak? Itu masih sepi sekali di gitu. Itu pohon bambu itu ini Pak semacam muliuk itu Pak muliuk cuma saya lewatin terus jadi pohon bambu itu kan seharusnya berdiri Pak ya itu semua muliuk Pak. No, masih menutupi menutupi ya. cuman ya. karena saya penduduk situ walaupun saya pendatang ya. Ya. ya saya lewatin terus saya terobos itu. dan disitu kannya berat Pak itu bawa motor saya entah pengaruh dari jembatan Mas Yono atau yeah. saya ngelwatin tempat-tempat yang emang sedikit horor ya yeah. dan ngelwatin ke kampung saya juga masih pohon bambu sebelahnya kuburan Cina pak hmm. itu nah horor ya horor nah pas saya bawa motor tuh berat hmm. berat bawa motor berat pas saya, sampai rumah uh -uh, emang dekat itu oh. berat Komotosa berat ini, gitu Nah, hmm. pas saya cerita ke teman, itu di tikungan itu emang yang nunggu kuntilanak Oh, oh iya, iya, Kuntilanak hmm. sering orang ditakut-takutin, gitu Saya belum yeah. tahu, kan. Yeah. Iya, <laughs> berlinding Saya juga berinding juga, Pak yeah. Bukan berlinding lagi, saya ya merasa takut, Pak Iya, yeah, manusiawi, Pak yeah. Nah, pas saya sampai rumah, saya pengen cerita lagi, nih yeah pas ngetop pintu seharusnya saya istirahat dulu nggak boleh masuk langsung seperti itu entah itu lima menit ya. kita harus istirahat santai Ngerokok so, atau ya santai lah, baru ngetop pintu ya. nah kalau saya langsung saking ketakutannya Ngetuk pintu pak hmm, langsung main masuk aja hmm. istri bangun buka pintu ya. saya langsung masuk tuh pak mau terus masukin hmm. masukin kanda Termasuk udah hmm. malam ya, dah dingin, malam. dingin ya. Ya, ya, ya, ya, saya masuk, saya lagi buka baju nih Pak, kayak cemuk buka, di kamar, tiba-tiba ngetawa. Di, di jalangan rumah? Di, di kamar, pas oh. di kamar, di, eh, eh, di kamar dulu. Terus <tuk> setelah itu, itu di kamar, di, <tuk> pas di kamar ada yang tertawa? Ada yang tertawa itu, uh. saya baru uh, seumur hidup saya yeah. itu ya Pak ya, baru dengerin suara kuntilanak itu, hmm. seperti itu Pak, jadi nggak seperti manusia Pak, oh. seru. Hmm. Kayak apa Pak, bisa dicontohkan Pak? Suaranya. Contohnya uh, susah sih Pak ya, cuman ya hmm. uh, sedikit melengking. Tidak itu. seperti suara manusia ya? Tidak, kayak di film-film itu kadang-kadang benar juga sih suaranya seperti itu, jadi ya Panjang, Pak. Hmm. Panjang. Jadi Belum pernah saya, mendengar itu, baru. Baru sumur saya, nah, Pak? Baru seumur itu saya, Saya baru, e, dari saya kecil sampai saya dewasa sampai sekarang, baru kali itu saya dengerin suara kuncilana. Hmm. Baru sekali dengerin suara Kuntilanak. Ya. Seperti itu ya. Oh, Terus oh, iya istri saya. Hmm? Saya bangunin. Mah, hmm. ma. mah. Apa mas? Kamu denger nggak suara hmm. itu? Oh iya mas, Kuntilanak. Hmm. Nah, istri saya menyebut Kuntilanak aja tahu Iya, iya, iya. iya. Uh, uh. Ini pengalaman yang sangat horor ya. Nah, nah pas istri saya cerita Kuntilanak juga enggak harus ketawa Mas kadang-kadang hmm. ngikutin suara bebek, Begitu. suara binatang lain misalnya itik, hmm. ayam gitu. Jadi sebelumnya mungkin dia juga ada punya pengalaman seperti itu jadi sudah tidak asing lagi. Jadi menurut Mas bagaimana nih buat orang yang biasa keluar malam? Kalau menurut saya sih kalau salingnya kita mengantar put, makanan ya, put itu grebut ya pak ya, hmm. uh, itu kalau larut malam atau Mbak penumpang uh, di tempat yang sepi, intinya kita harus ingat Tuhan ya, hmm. uh, atau kita islam ya Allah ya ya baca, ya baca bismillah ya baca bismillah ya hmm. terus jangan lupa trakson Pak hmm tra ini tuh biar halus atau apa menghormati merasa hmm. dihormati gitu Pak ya kita nggak boleh menghormati mas iya nggak boleh musyrik ya Iya, maksudnya maksud saya itu nggak menghormati maksudnya permisi Oh iya ya. bahwa uh, dia ada keberadaannya ya, ya jangan mengganggu. Jangan mengganggu. Iya, mungkin ya. maksudnya seperti itu teman-teman. Jadi jangan salah. Mirai kita memang tidak boleh menghormati Makhluk seperti itu. Hmm. Kita hanya boleh meyakini bahwa mereka itu ada di sekitar kita dan kita tidak perlu untuk mengganggunya ya. Iya. Ya. itu eh uh, tiga kali ngitin-ngitin hmm, ya, ya, ya, tegalnya ya kita lewat biar ya selamat Iya, yeah, semoga banyak memahami maksudnya ya Oke okay. okay. Selasa seperti itu aja teman-teman kapan-kapan akan kita bahas kembali ya mengenai masalah-masalah hal hal yang mungkin berkaitan dengan bisnis atau goib hmm. ya saya mohon maaf sebesar-besarnya jika memang ada kata-kata yang salah atau yang kurang mohon dimaklum adanya oke okay? saya akhiri saja